Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal kafiru Saya, Supri Da'i Pedalaman Halmaira Timur Khususnya di suku Tugutil dan masyarakat pedalaman lainnya Sangat membutuhkan penerang bagi masyarakat pedalaman Adik, kerjakan PR-nya Besok saja gelap mata aku sakit PR itu kan pekerjaan rumah harus dikerjakan di rumah ayo mari Pak, iya pak ayo duduk karena selama ini kami belum ada lampu anak-anak kami tidak bisa belajar dan mengaji. Karena itu saya menghimbau kepada kaum muslim dan muslimat untuk membantu dalam hal penerangan di daerah Pelamankara Timur Agar proses belajar mengajar itu bisa berjalan lancar bagi masyarakat terlaman khususnya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh